Dubai terletak di pantai Teluk Persia di Uni Emirat Arab dan terletak 16 meter di atas permukaan laut. Emirat Dubai berbagi perbatasan dengan Abu Dhabi di selatan, Sarjah di timur laut, dan Kesultanan Oman di Tenggara. Dubai menjadi salah satu destinasi wisata favorit masyarakat dunia. Tak hanya dari kalangan biasa, pemain sepak bola seperti Cristiano Ronaldo, Kakak hingga artis mancanegara berbondong-bondong menjadikan negara ini sebagai destinasi liburan. Tak tertinggalan, artis dalam negeri seperti Rafi Ahmad dan keluarga pun kini tengah menikmati liburan di negara yang menjadi bagian dari Uni Emirat Arab ini Dubai memang begitu tersohor dengan berbagai destinasi wisatanya Tapi, selain destinasi wisata, gaya hidup masyarakatnya pun jadi daya tarik sendiri untuk pemberitaan Mulai dari mobil lapis emas, hewan buas sebagai peliharaan hingga taksi udara bisa ditemui di negara kaya ini Meski begitu semua deretan di atas tadi baru sebagian kecil dari fenomena yang ada di negara yang terletak di sepanjang pantai selatan Teluk Persia di Jazirah Arab ini? Nah, perlu kamu ketahui, ada 10 fakta menarik soal Dubai, mau tahu? 1. Minim kriminalitas Tahukah kamu, bahwa tingkat kriminalitas di Dubai sangat rendah, bahkan hampir 0%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 Tambah harus khawatir terkena pajak. 3. Banyak diisi dengan kren, jenis alat berat. Dubai menjadi kota yang sangat maju dari hari ke hari. Banyak bangunan dan hotel yang berdiri di sepanjang jalan. Tak heran apabila kamu liburan ke negara ini akan menemukan deretan kren yang tengah mengerjakan proyek pembangunan gedung. Tercatat, 20% dari total kren dunia sekarang beroperasi di Dubai untuk berbagai konstruksi. 4. Punya bangunan tertinggi dan terbesar Beberapa bangunan tertinggi dan terbesar di dunia terletak di Dubai Bagi mereka pecinta belanja, tentu tak asing lagi dengan Dubai Mall yang terletak di lantai dasar gedung Burj Khalifa Mall ini memiliki luas 1,1 juta meter persegi Tak hanya pusat perbelanjaannya, Burj Khalifa juga sebagai gedung tertinggi dunia Lalu, Dubai juga punya akuarium terbesar di dunia Menakjubkan. 5. Kota Modern, Dubai Dubai menjadi salah satu kota dengan pertumbuhan tercepat di seluruh dunia. Hanya ada 13 mobil di Dubai pada tahun 1968, namun gambarannya telah berubah sejauh ini. Lalu lintas Dubai begitu buruk dan menjadi sangat padat karena pembangunan. Untuk mengatasi masalah ini jalan deker ganda untuk transportasi diperkenalkan di sini. 6. Populasi ada beberapa fakta menakjubkan yang terlihat pada populasi Dubai. Sangat mengherankan untuk berpikir bahwa separuh dari total populasi yang tinggal di kota ini adalah orang India. Di sisi lain, 17% dari total populasi adalah orang Arab. Sisanya terdiri dari para imigran. 7. Punya rantai emas terbesar di dunia Rantai emas terbesar di dunia ada di Dubai. Total 22 kg emas digunakan untuk pembuatan rantai sepanjang 4,2 km. Rantai itu dibeli oleh 9.600 orang, dengan ukuran gelang dan kalung. 8. Punya banyak gedung pencakar langit. Beberapa gedung pencakar langit tertinggi di dunia ada di sini. Burj Khalifa Dubai dianggap sebagai bangunan buatan manusia tertinggi di dunia. Ketinggiannya adalah 2.717 kaki. Gedung ini memiliki banyak fasilitas, seperti mall, tempat ibadah, restoran dan lainnya. 9. Hotel Mewah Ada banyak hotel berbintang 5 dan 7 yang mewah di Dubai. Burj Al Arab adalah hotel tertinggi keempat. Tingginya hampir 280 kaki dari pantai Jumeirah. Al Mahara, sebuah restoran terkenal, dilengkapi dengan akuarium air laut yang masif. Ada pelayaran kapal selam disimulasikan di pintu masuk restoran. Ketinggian lobi restoran ini bahkan lebih mirip patung Liberty. 10. Arena Ski di Dalam Ruangan Ski Dubai Dubai memang diisi banyak gurun dan pantai. Tapi, mereka menyediakan arena khusus bagi masyarakat yang ingin bermain ski. Tak main-main, mereka menyulap gedung besar sebagai arena bermain ski di dalam ruangan dengan luas 22.500 meter persegi. Di sana terdapat taman salju seluas 3.000 meter persegi. Bahkan lengkap dengan gondolanya, sekaligus papan seluncur. Dubai dengan segala macam keistimewaannya memang bikin orang penasaran untuk menyambanginya. Tak heran jika menjadi salah satu impian destinasi wisata masyarakat dunia.